Meniru adalah pengingkaran pertama pada kemampuan diri. Meniru sebaik apapun takkan lebih baik dari yang kita tiru. Kita akan kehilangan identitas. Sebuah payung tidak bisa menghentikan hujan. Oper sini Bud! Bud! Hei! Sini loh. Gimana sih lo? Tapi, ia mampu melindungi kita dari derasnya hujan. Beginilah Budi, mencari jati dirinya untuk kemauan orang lain. Sampai pada akhirnya. Jadilah diri sendiri.